dia biasa dekat rantau kita ni lah ada pembelajaran sifat dua puluh namanya kan kalau lah sebagian kita tak, tak tak tak mengerti dia bukan maksudnya Allah tu ada dua puluh sifat saja dia bukan begitu, kalau asmaul hmm. Husna betul memang dia dalam Al-Quran Allah tulis Allah itu ada sembemang puluh sembilan nama itu pun sembemang puluh sembilan nama tu yang kita nyanyikan 99 ni kadang-kadang uh, di sebagian negara Arab tak sama tu tapi sikit lah ada dua tiga nama ke gitu yang tak sama macam mana kita baca Okay tapi dia 99, dia fix. So 20 sifat Allah ni dia bukan hanya 20 tapi para ulama' yang uh, create the concept dan dia bermula banyak sebenarnya dia daripada zaman-zaman awal uh, dia ber berkembang kita panggil macam daripada tujuh sifat kemudian pergi kepada tiga belas sifat pergi pada dua sifat. Uh, dan kita perlu understand mungkin kadang-kadang kalau sebagian daripada kita mungkin ada kawan-kawan yang dia kata macam eh tidak kita tak boleh belajar sifat 20 ni sebenarnya tidaklah bukan tak boleh belajar sifat 20 cuma kita kena faham yang Uh, kita tidak mengatakan bahawa Allah itu ada 20 sifat tetapi kita tidak menafikan dis 20 sifat Allah Subhanahu taala ni sangat-sangat penting untuk tahu dia macam satu foundation so contoh kita nak kenal Tuhan so kita kenal Allah itu esa kan tapi dalam sifat 20 ni explain yang Allah tu tak ada awal tak ada akhir so dia akan dia akan completekan dia akan sempurnakan lagi pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu taala tu macam mana esa dan seumpamanya yang kita mention Allahu ahad.